Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa wa mawala wa ba'd -ba Pada hari ini kami berada di depan lokasi pembangunan SD Islam tafudil Qur'an nanti beriman kota Salatiga Kita berharap semoga para mukhsinin para donatur untuk bisa berbagi sebagian rezekinya dalam rangka kelancaran pembangunan SD Islam Tahfidzul Quran Hati Beriman pada lokasi yang kedua. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.